Cuma dan pesan, pesan 72 No tukul, cool, no Anjay, nah, kan Weis, kita cabut Iya Sekarang kita ke KFC Pada turun ke KFC sekarang Bo, Rame KFC kan ya? KFC. Hah? KFC KFC KFC kita Itu pun kalau nggak rame Yoi Kita lanjut jalan balik Mana duluan soalnya karcius parkir orang di dia Oh. lewat bawah hmm. ah oh, kan? KFC boleh Ke kan? orang ketinggalan rombongan rombongan udah di depan jauh ada polisi gak ya kayaknya enggak ada kita lanjut lagi udah nyampe bawah Cok. Tadi mah mau nge-record di atas cuma ya kondisinya terlalu macet daripada nanti ngabis-ngabisin baterai ya kan macet pentingan ya udahlah. Terus tadi banyak polisi juga ya. Tapi ya itulah kameramen selalu kameramen selalu selamat. Kameramen selalu beruntung. Daripada di KFC katanya mah ada nggak ya? Oh itu sana tuh. Baru nyampe juga berarti ya kan. 600. Iya 600 kan? Apa ya GSX 600 kayaknya. Lihat mana? Mana parkir di situ. kurang ikut ini Anjir padet tuh KFC, padahal udah jam berapa? Udah siang ini padahal Udah jam Oh baru jam setengah sebelas Wih panas aja bapar, bapar. Padahal, habar, haus, <coughs> Padahal tadi baru makan nasi goreng Ini itu. satu. Wey. Akhirnya dapat perkiran Cuk. Uh. Kita pesan Coca-Cola dulu yang segar seger, -seger. matiin Oke. Okay. Oh uh, tuh kurang kita bisa keluar Naon? Siapa jatuh? yang ini. Yang ini? Masa Agilman Yang itu katanya mah Ma. Menjir nih mah WR semua ini Hiraha kawin Hiraha kawin. Hira kawin Jomblo ayy iya didi Ayo ngengap Aduh kacamata berembun lagi Basah lagi WR. Iyi, goblok, I goblok, aing megang lensanya goblok, kepegang, Brody kita melakukan penyerangan ya Brodi? Iya Brodi, kita melakukan penyerangan. penyerangannya bersama apa ini Brodi? Ini siapa Brodi? Brodi, gue, saya punya tebak-tebakan Brodi. Oh iya, aku susah tahu Brodi. Enggak, saya punya tebak-tebakan Brodi. Motor-motor apa yang, ya, yang kencang? Warna-warnanya kuning. Warnanya kuning. DRZ kuning. Oh, <laughs> DRJ-nya mati Brodi. DRJ-nya mati Brodi, nggak bisa nyala. Nong Brodi, tapi mati. mati Brodi, istirahat dulu Brodi. Oh, istirahat tuh selama-lamanya. Emang apa? Mana mau duit? Te. enggak mau enggak kita ke Cianjuang. Oh, iya, Cianjuang nyari nyari lo, Besi ini besi apa? Nyari lowakan besi tua. Ayo, besi tua lumayan. Punya kan, mah menu-menuhin parkiran, Menuh parkiran cenah. Lumayan 2 jutanya. Iya, 2 juta juga dapatnya. Iya, ya, iya gitu. Ini lihat, ceweknya pakai ini, bro di Motor-motor apa yang kencang? motor motor apa yang kencang? tapi tidak bisa nyala? tapi tidak bisa nyala. Derjet kuning. Derjet kuning? Penuh. punya siapa? punya Ajan subuh. <laughs> <Tidak> kenceng <laughs> doang Brodi. iya orangnya iya Azan subuh. halo guys. guys guys guys. Brodi kurang Brodi. tebak apa? motor motor apa yang kencang? Ayan? tapi enggak bisa nyala? Apa, Derjet kuning. yang punya ini siapa Brodi? Azan Maghrib. Brodi ini orangnya Oh. <laughs> <laughs> Wes, balik kita. Kemana ke mana Krebet and Wheels? Ketama, ke and Wheels dulu foto-foto. <coughs> anjing, aing ganggu orang foto. Dimana Di mana? Di situ Gue TikTok. udah mulai ngantuk, cuk. Woi, maju, woi. Ayo, geraknya ke mana? dijual. parah ini ya, sampai ke belakang tuh berapa orang anjir anjir risik gini cok kenapa tracing semua ini <tinyuruh> hahaha Padat gini, Jo, super moto. Ramenya kirain tadi, dan cuma berapa motor? Aja. Awalnya deh, ternyata nggak nyangka, rame juga. tahuin ke daerah Pascal atau daerah mana enggak tahu pokoknya mah mau foto aja katanya nah ya larinya motor teh tarikannya teh nah ya. semakin panas semakin enak gitu bukan semakin panas makin drop jadi mau foto-foto di pascal ceritanya kita foto-foto di pascal ya dapat foto-foto dapat foto baru buat ig Pascal, komplek Pascal, Pascal Hyper Square, eh Hyper Square bener sih, kayak pusat perbelanjaan lah pokoknya, pascal Ya enak atuh, dua setengah siapa yang nggak mau itu, sama si Ader ngekor, ayo yang hijau ayu yang hijau. tapi waktu kali di itu, kan orang megang kamera. di, lamun lamun di depan mah naon enggak enggak apa-apa. kenapa? oke jadi sekarang kita udah di pascal tadi habis dari lembang 72 terus ke kfc sekarang udah di pascal yang lain pada foto foto eh tak kunci oke lanjut lagi tadi baterai kameranya habis tinggal 1% tadi ke ujung dulu ngambil kamera eh ngambil kamera ngambil baterai jadi sekarang kita udah di pascal tadi start jam 6 ke 72 terus ke kfc terus ke pascal dan sekarang tuh udah jam berapa sih sekarang tuh Udah, udah jam 3 kurang ini habis ini mau foto bareng-bareng semua mumpung masih rame belum banyak yang pulang jadi mau foto semua nanti tunggu aja video-video selanjutnya mumpung di Bandung kita nge lagi pokoknya sama nanti paling besok ngebahas motor ini soalnya belum bikin juga kan videonya Oke ditunggu aja video selanjutnya see you next video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 I'm pissed off at these fucking clouds Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work